Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada saudara-saudaraku Seiman dan seakidah Juga sebangsa dan setanah air Yang mana kita semua sedang dilanda pandemi katanya Sama virus corona Coba kita perhatikan buku ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 Ilmu Pengetahuan Alam SMP atau MTS kelas 8 semester 2 hmm. Kurikulum tahun 2013 Kemudian Kemudian Cetakan pertama tahun 2014, cetakan kedua tahun 2017, edisi revisi. Nah ini pelajaran SMP ya kelas 2 atau kelas 8. Kita langsung aja sama yang ragi rame. Hmm. B. Gangguan pada sistem pernafasan manusia Dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya Yang pertama virus influenza Yang kedua langsung aja tonsilitis Kita baca sedikit secara normal tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil, sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Perhatikan gambarnya. Amandel sakit. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan. Tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rinovirus, influenza, dan... Corona virus Nah itu sudah dia Jelas koron, virus corona itu Udah ada sejak dulu Sadarlah wahai saudara-saudara Ketiga faringitis. Faringitis adalah Infeksi pada faring Oleh kuman penyakit Seperti virus Bakteri maupun jamur Virus yang dapat menyebabkan Faringitis misalnya, adenovirus, orotomixovirus, rhinovirus dan coronavirus, virus, coronavirus toh. Nah itu lagi dia. Jadi intinya virus corona itu sudah ada sejak dulu. Sadarlah wahai saudara-saudara Bukan penyakit berat Itu penyakit biasa Cuma di berat-berat Sehingga orang menjadi stres Menjadi depresi. Ini pelajaran bukan pelajaran anak kuliahan Bukan pelajaran anak SMA Ini pelajaran anak kecil SMP kelas 8 Tinggal kita segera sadar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak dimulai oleh kita, siapa lagi? Ayo bergerak! Dan jangan lupa share, like, and subscribe, wahai teman-teman.